Karena banyak hari ini masyarakat kita itu yang panik yang hari ini sudah dipermalukan di fitnah ini itu segala macam rata-rata dari aplikasi. <SILENCIO> <SILENCIO> di channel apa kabar krimson seluruh subscriber ya yang mungkin hari ini sudah memberikan support dan dukungannya terhadap channel ini terima kasih banyak ya untuk kalian yang mungkin sudah menekan tombol subscribe like dan yang udah rajin banget buat ninggalin support komentar di video-video kita aku pengen mendoakan kalian semua agar tetap dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya harus masih bisa tetap semangat supaya kita bisa melewati satu per satu badai permasalahan kehidupan hari ini termasuk di dalamnya hutang aplikasi pinjol yang mungkin udah ...buat kepala kita benjol. Oke okay, baik, hari ini sebelum melanjutkan video ini... ...aku pengen mengabsen kalian terlebih dahulu... ...kalian menonton video ini dari daerah mana aja sih... ...kalian bisa menuliskannya di kolom komentar di bawah video ini... ...supaya kalian bisa saling berinteraksi dan bertukar informasi... ...dengan catatan, jangan ada yang saling bertukar nomor handphone ya. Kita khawatir hari ini masih banyak saja... ...oknum-oknum yang memanfaatkan kesusahan saudaranya sendiri...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 Oke baik apa kabar hari ini hati yang masih terus saja gelisah dan merasa serba salah Yang hari ini udah uring uringan Yang hari ini mungkin udah galau yang membuat makannya tak enak Tidurnya tak nyenyak dan mungkin mandinya pun sudah tak basah ya Hayo hari ini kita harus bisa bangkit dan kembali berbenah Ini adalah bulan suci Ramadan ya Yang hari ini semua nilai ibadahnya akan dilipat gandakan dan tak tertutup pula kemungkinan bahwasannya rezeki akan datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Hari ini aku pengen memperbaiki mental teman-teman yang mungkin sedang rusak. Ada yang udah rusak berat, ada yang udah rusak sedang, ada yang masih rusaknya sedikit. Nah, semua kerusakan itu harus kita perbaiki hari ini dengan tetap berpikir positif. Dengan tetap berpikir jerdas dan tidak memelihara semua rasa takut dan panik yang berlebihan. Oke baik, hari ini mungkin beberapa dari teman-teman yang mungkin belum mampu melakukan pembayaran udah ada yang pernah dapet pesan WA yang katanya menyuruh menyiapkan dana cash. Matrai 10000 dan akan membawa Pak RT dan Pak RW untuk menagih semua hutang aplikasi pinjol kalian. Ini bakal ribet, ini bakal buat malu kalau seandainya Pak RT dan Pak RW tahu kita hari ini sudah punya hutang di aplikasi pinjol guys. Ini bakal buat kampung kita membuat cerita baru kalau Pak A, B, dan C ini ternyata sudah dijemput sama Pak RT dan Pak RW untuk melunasi semua hutang pinjolnya. Nah, hari ini banyak ya yang mungkin sudah mendapati pesan seperti itu. Kita pengen ngebahas satu persatu dulu. Nah, hari ini yang sudah mendapatkan pesan seperti itu biasanya aplikasi tersebut tidak memiliki debt collector lapangan, makanya mereka itu mau menakut-nakuti kalian, mau membuat kalian panik supaya kalian membayarkan hutang di aplikasi mereka. Ya, itu salah satu kata kuncinya. Dan apabila memang hari ini, ya kan? aplikasi-aplikasi pinjol yang mengirimkan pesan seperti itu memang sudah memiliki debt collector lapangan maka mereka tidak akan takut-takuti kalian maka mereka tidak akan beritahukan jam berapa mereka akan datang ke rumah kalian kalau seandainya kita tahu ke DC pinjol itu datangnya besok pukul 1000 pagi ya dari jam 9 kita mah udah kabur di luar lah ngapain juga ketemuan sama DC kalau hari ini kalian tuh belum punya uang ya kan semua orang pasti akan berpikiran seperti itu. Dan itulah salah satu rahasia ya. Bahwasannya memang aplikasi pinjol tersebut belum memiliki debt kolektor lapangan di lokasi daerah kalian. Nah hari ini siapa yang sudah disiapkan, disuruh untuk menyiapkan dana cash ya. Banyak yang seperti itu. Kalaupun hal itu nanti terjadi ya. Si aplikasi pinjol ini tadi menerjunkan DC lapangannya ke rumah kalian, kalian tidak boleh, tidak disarankan ya untuk membayar tagihan itu kepada DC pinjol. Untuk kalian yang hari ini sudah memiliki rezeki untuk melakukan penyicilan ataupun pembayaran, kalian dianjurkan untuk membayar melalui kode virtual akun pembayaran aplikasi tersebut, bukan kepada pihak DC Ya, ini untuk mengurangi tingkat penipuan Dan supaya kalian tidak lagi menjadi korban penipuan Nah makanya aplikasi-aplikasi pinjol tersebut Menyediakan kode virtual akun pembayaran Dan kadang-kadang lucu sih ya Ketika seandainya hal itu terjadi Kita kan meminjamnya melalui online Kenapa harus bayar cash Dan ketika ya ada kemarin beberapa video yang menyuruh uh, si DC pinjol ini tadi, yaudah, lu jemput aja ke rumah gue. Mereka bilang kan, bapak pinjamnya melalui online. Nah, beberapa pesan yang kita dapati hari ini, mereka menyuruh menyiapkan dana cash, dan biasanya ya, pesan-pesan yang dikirimkan mereka kepada kalian itu di bawah-bawah pesan itu mereka menyuruh ya, untuk membayarkan uh, hari ini ke kode pembayaran yang sesuai tertera di... Virtual akun pembayaran kita sementara di awal, mereka mengatakan menyuruh kita untuk menyiapkan materai. Emang, materai ini buat apa sih? Tapi terkesan menyeramkan memang ketika kita tidak mampu menyaring, memfilter pesan-pesan yang hari ini kita baca. Jadi, kuncinya di mana ya? Pada diri kita sendiri, bagaimana caranya kita uh, untuk mengecilkan rasa panik, mengecilkan masalah pinjol ini? Dengan cara tetap berusaha dan berdoa dengan serius ya Kita tidak pernah loh Menyarankan kalian untuk tidak membayar pinjol-pinjol legal OJK Kalau yang ilegal bukan gua yang bilang Emang Menkopol Hukam Eri Pak Mahfud MD yang udah ngasih tahu ya Agar untuk tidak dibayar saja aplikasi-aplikasi pinjol ilegal ini Karena banyak hari ini masyarakat kita itu yang panik Yang hari ini sudah dipermalukan di fitnah ini itu segala macam Rata-rata dari aplikasi pinjol ilegal ya dan di video yang selanjutnya kita pengen kasih tahu ada seseorang yang akhirnya melakukan tindakan pembunuhan ya setelah didesak-desak untuk membayar pinjol Di video yang selanjutnya akan kita bahas itu nanti Supaya jangan ada lagi kejadian-kejadian yang seperti ini Jadi yang harus diperbaiki pertama terlebih dahulu itu adalah mental kalian Bagaimana mungkin kalian bisa nyari uang itu dengan bagus, dengan baik, serius Kalau mental kalian hari ini terganggu Kalau pikiran kalian hari ini masih tetap dihantui dengan rasa takut Yang akan dikejar-kejar sama DC jadi orang yang paling bisa ya mengatasi semua masalah kalian terkait tentang pinjol ini adalah diri kalian sendiri. Dengan cara memelihara pemikiran agar tetap baik. Kalau hari ini dari mulai bangun pagi, dari mulai bangun sahur kalian itu udah berpikir negatif. Udah takut ini itu segala macam. Ya bagaimana mungkin di pagi harinya kita bisa menghasilkan energi yang positif. Karena dari mulai makan sahur sampai dengan nanti berbuka kalian masih dihantui dengan rasa takut. Jadi itu harus diperbaiki terlebih dahulu. Mental kita hari ini harus segera disembuhkan. Oke okay, ya, jadi udah cukup jelas untuk menanggapi pesan-pesan yang seperti itu gua ada kasih tahu rahasianya. Berarti berkemungkinan besar di daerah tersebut, daerah kalian tinggal itu tidak ada debt kolektor lapangannya ya kan apalagi yang mungkin hari ini udah keterlambatan dua bulan tiga bulan ya itu udah pasti enggak ada debt kolektor lapangannya di situ karena per hari ini uh, setelah kita melihat kemarin itu 30 hari lewat sedikit saja Dep kolektor lapangan yang ketika ada di daerah tersebut Ada dep kolektor lapangannya sudah pasti akan mendatangi rumah kalian Melakukan penjemputan hutang Jadi jangan panik berlebihan ya Fokuslah pada kehidupan pribadi, keluarga, dan pekerjaan Supaya apa? Supaya kita bisa membayarkan semua hutang-hutang saat ini supaya kita tidak lagi gali lubang tutup lubang jadi hari ini yang panik ini yang paling susah kita berkomunikasi hari ini adalah menghadapi teman-teman yang mungkin sedang panik menghadapi semua masalah hutang aplikasi pinjol ini mereka akan terlalu kepo dengan bertanya-tanya abang dapat informasinya dari mana apakah ini sudah benar atau tidak sementara ketika kalian pertama kali terjebak dengan pinjol ini kenapa tidak mencari informasi terlebih dahulu dan kenapa hari ini semua kecerdasan kalian itu aktif bertanya-tanya abang dapat informasi dari mana Ah, sumbernya dari apa, apakah ini dari kementerian, apakah ini langsung ya coba aja dicari tahu ya untuk kalian yang pengen tahu semua masalah aplikasi pinjol ini kalian bisa langsung chat saja ke kontak whatsapp ojk, nomor kontak whatsapp ojk tuh ini nih, kalian bisa catat nih nomor kontak whatsapp ojk ini ya, kalau kerasa-rasanya kalian hari ini pengen menambah informasi pengen tahu dengan aplikasi yang kalian gunakan itu sudah legal ojk atau tidak, di nomor kontak Whatsapp OJK itu semua informasi Yang kalian butuhkan lengkap Silahkan chat semua Hari ini Yang menjadi sumber kegelisahan kalian itu Dan adukan laporkan kepada pihak OJK Pada hari dan jam Jam kerja ya Jangan nyeting sama pindah OJK itu Pada jam istirahat Yang ada yang ngebalas itu nanti langsung kok Dibalas sama pihak OJK Dengan tagar Hubungi petugas ya Jadi hari ini stop panik berlebihan stop bertanya-tanya yang tidak penting fokuslah pada kehidupan pribadi dan fokuslah cari uang supaya tahun ini kita bisa mudik kalau nggak bisa mudik yaudah nggak apa-apa bulan depan eh tahun depan kita insya Allah bisa mudik setelah kita menyelesaikan satu persatu masalah utang aplikasi pinjol ini oke baik ya jadi mungkin itu dulu yang saya sampaikan dan mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua tetap tenang dan jangan panik berlebihan pesan yang berulang kali berulang-ulang aku sampaikan supaya kalian bisa melewati satu persatu badai permasalahan kehidupan perekonomian hari ini termasuk di dalamnya utang di aplikasi pinjol oke baik jadi mungkin dulu Astaga.